Bila Nabi balik pada Isra Mikraj perintah yang Nabi dapat daripada Mikraj ialah perintah sembahyang wajib lima kali Abaji bila Abaji bangun nak sembahyang Isyak sat lagi Abaji berdiri tegak usalli usolli waasma Betul Abaji sebut apa Nak angkat takbir tu sebut apa Allahhu akbar Allah maha besar Allah maha besar Nanti nak semayang isya azan Allahu akbar, Allahu akbar Allah maha besar Allah maha besar Saya lagi nak komat Allahu akbar, Allahu akbar saat lagi lepas semayang zikir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Nanti sebulan Ramadan lepas itu puasa lepas itu raya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Mengandung Lepas mengandung beranak Allahu akbar Allahu akbar Budak mula-mula dengar Allahu akbar Allah muhabsar Allah muhabsar Allah muhabsar Itulah takwa. Allah Maha besar. Soalan dia sekarang siapakah yang paling besar di sisi kita? Di sisi kita sekarang ni Allah yang besarkah, orang lain besar ke orang Limza? Ceh jawab elok. Ulang balik. Yang Nabi Muhammad turun daripada langit Ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang maha besar Sampai tak nampak apa di bumi ni Punya hebatnya Allah, agungnya Allah, bijaksananya Allah Dapat perintah semayang, Allah maha besar Soalan dia sekarang Siapakah yang besar di sisi kita sekarang? Perintah Allah atau perintah makhluk? Kemudian kita nak kata, aku bertakwa pada Allah Tak boleh letakkan perintah manusia mengatasi perintah Allah jaga-jaga ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak ingat benda tu saya saya buat benda ni sebab arahan pengarah jadi pengarah suruh saya buatkan peluk-peluk ni saya tak boleh buat apa Allah kata apa? Allah kata haram dan dia dia dia memanglah haram tapi pasal skrip dia suruh saya peluk sekarang kamu dah letakkan arahan pengarah kamu lagi besar daripada arahan Allah dan kamu semayang sembahyang Akbar sepatutnya director akbar baru oh, betul mana boleh letakkan arahan orang lain lebih pada Allah itu arahan pengarah filem Arahan mak bapak Arahan suami Arahan isteri Allah kata to'at pada mak bapak Isteri cakap Abang jangan balik rumah mak abang Dah lama abang tak balik Abang nak ziarah kejap Abang dengar nak cakap saya Jangan balik balik balik tak balik dia. mak sakit habis tu kalau mak sakit kalau awak balik mak awak sihat ke Kena lah tengok mak abang kau nak bawa klinik hospital adik beradik awak ada yang awak sibuk buat apa duduk diam-diam tengok cerita korea tak balik suami dia sekarang siapa yang besar perintah Allah supaya buat baik pada mak kau atau perintah isteri kau yang melarang buat baik pada isteri kau perintah isteri kau nanti tak kebet isteri Mahabzar tak takkah kita itu belum arahan pemerintah pemerintah suruh buat Allah larang buat Allah suruh buat pemerintah kata tak boleh buat kita ikut cakap pemerintah kenapa yang besar sekarang Sebab itu perintah daripada pemerintah Wajib diikut Kalau tidak bercanggah dengan perintah Allah Kalau ianya bercanggah dengan perintah Allah Allah didahulukan Hari ini siapa yang letakkan arahan Yang mendahulukan Allah Tiba-tiba dia letakkan Allah di belakang Allah di bawah Maka dia main semayang Allah wahab, maha besar Pembohong tuan-tuan kamu bukan letakkan Allah yang besar kamu letakkan order yang besar hui tuan-tuan nak to'at pada Allah ni sampai tahap apa ustaz Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah semelih anak dia dan dia buat Nabi Ibrahim diperintahkan Allah semelih anak dia dia asah parang depan anak dia tu nama taku'ah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah yang kering tandus, tak ada air. Siapa suruh tinggal? Allah suruh tinggal. Nabi Ibrahim tak tengok belakang. Dia tinggalkan isteri dia, tinggalkan anak kecil dia, dia balik ke Palestin. Langsung tak tengok isteri di belakang. Abang, abang tinggalkan kami, bang. Ya. Abang tinggalkan kami di tempat yang kering kontang ini bang. Ya. Abang. Abang. Adakah Allah yang perintahkan kami ditinggalkan di sini ya Ya, Allah perintahkan aku meninggalkan kamu berdua di sini. Kalau begitu abang abang baliklah. Saya yakin Allah tidak akan sia-siakan saya. Itulah takwa. Dia tak tubuh jabatan kuasa mengaji dia tak tubuh Muzakarah pula duduk tiga orang Ibrahim, Ismail, Siti aja. macam mana ajar di sini tak ada air Allah suruh tinggalkan kau di sini di sini tak ada air macam mana ajar itulah pasal duduk ke Palestin ada air pindah ke Mekah tak ada air macam mana abang Ismail apa pendapat kau saya ikut je cakap ayah ayah pun rasa tak sesuai perintah ni tak kena ni tak ada pula diorang mesyuarat Hajar kata, baiklah abang Ibrahim kata, aku nak balik Air tak ada Susu dah kering Anak dah menangis Dia nampak di sana macam ada air Hajar berlari Rupa-rupanya Fatah Murgana Tengok ke sini, ada pula macam air Wap, lari lagi Tujuh kali pusing Kemudian daripada hentakkan kaki Memancar air Nampak air naik di tengah-tengahnya Berlari Siti Hajar Dikepungnya air tadi Zam-zam, zam-zam, zam Sambil dia duk kepung air Supaya air tadi jadi telaga Zam-zam, zam-zam dia kepung Dia sebut zam-zam Kepung, kepung, kepung cepat kata Rasulullah kalau Siti Hajar tidak mengepung air zam, -zam akan jadi sungai di Mekah tapi paksa dia kepung jadi telaga rupa-rupanya Allah nak bagi air zam, zam dekat dia orang tak pernah kering sampai sekarang rupa-rupanya Allah nak bangunkan kota Mekah jadi bandar suci, tanah suci, tanah aram Rupa-rupanya yang dia berlari tadi menjadi ibadat dalam rukun haji. Rukun umrah. Nama dia Sa'i. Rupa-rupanya di antara, antara safar dan maruah. Tengah-tengahnya itu ada zam-zam. Depan dia itu akan dibina Baitullahil Haram. Tempat manusia tawaf sampai kiamat. Akibat daripada to'at kepada perintah Allah. Apa yang berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim keluarga itu menjadi contoh kepada kita, doanya mustajab kepada kita sampai sekarang inilah kesan orang bertakwa iaitu to'at kepada Allah dia to'at dulu dia tak fikir buruk dia tak fikir buruk, yang dia penting aku to'at dulu